order lalu untuk create sales order pilih transaksi via 01 yaitu create apabila nanti ada perubahan teman-teman dapat merubahnya menggunakan via 02 dan apabila ingin mendisplay saja hasil dari sales order yang sudah dibuat dapat membuka transaksi viano 03 yuk kita buka via 01 Dengan mengikuti tabel yang ada di halaman 4.3.2, kita dapat mengetikkan order type-nya yaitu OR, lalu sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, kemudian division-nya 00. itu teman-teman dapat menekan tombol enter untuk continue. Di sini kita ditanya untuk suatu party yaitu rohrer punya kita rohrer A ya. rohrer A strip pagar-pagar atau nomor login. Kemudian sip to party juga sama rohrer A strip nomor login. Untuk di buku ada ketentuan purchase order number -nya, yaitu group strip nomor login setelah itu kita perlu melihat requirement delivery date kalau di buku aturannya adalah hari ini ditambah satu minggu nah di sini sudah ada tanggal yang sudah dibantu dihitung oleh sistem yaitu hari ini ditambah satu minggu tidak memperhitungkan hari sabtu dan minggu ya jadi tertera tanggal 4 November nah tanggal ini nanti akan digunakan lagi pada saat delivery Kemudian turunkan kursornya ke bawah. Kita lihat di bagian all item. Isi material yang akan kita jual ke customer yaitu test strip MMA strip nomor login. Jumlah yang dijual mengikuti ketentuan yaitu 10 buah printer. Setelah itu teman-teman dapat menekan tombol enter terlebih dahulu. Apabila tidak di, tidak ditemukan ada error di sebelah kiri sini, kita dapat menekan tombol save. Nah, di sini teman-teman di sebelah kiri dapat melihat bahwa ini standard order yang sudah di-create, di mana ada nomornya, nah ini teman-teman akan gunakan untuk step berikutnya, yaitu untuk delivery. Demikianlah video mengenai proses pembuatan sales order. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.